Di gambar pertama kita awali dengan tentunya postingannya Bunda Lesti dan tentunya Kak Nadia Alindrus persahabatia 7 jam yang lalu mengunggah foto cantik saat menghadiri acara MS Glow. Masya Allah ya, slide pertama ini cantik banget dan tentunya slide kedua pun tetap cantik karena Bunda Lesti kejora ini Masya Allah selalu membuat kita selalu terpeson dengan kecantikannya. Alhamdulillah Bunda Lesti dikelilingi oleh orang-orang baik Kita lihat juga persahabatnya Kalimat caption yang ditulis oleh Kak Nadia 2023 versus 2014 Apa aja ya bedanya? Masya Allah Dulu persahabatnya tentunya memang terlihat sangat cantik Sekarang pun lebih cantik Masya Allah Bunda Lesti Kejora aja memberikan love Di posikannya Kak Nadia Dan kita lihat di kolom komentar begitu banyak tanggapan. Di antaranya dari Kak Merry, ikut menanggapi. Slit pertama Lesti Kejora, slit kedua Lesti anjur. Aduh Masya Allah, bikin kakak banget ya. Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya, kita lihat Cidukian tadi sore, Papa Bilar, ini bakal ada sesuatu lagi nih, kejutan untuk kita semuanya. Masya Allah, Bang Rizky Bilar berkah buat semuanya. Amin. Mudah-mudahan berkah lancar apapun segala yang dilakukan. Kita sebagai fans hanya bisa mendoakan Hanya bisa mensupport dan mendukung yang terbaik Buat idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat Begitu banyak komentar juga yang diberikan Di antara dari akun Mufidah 9497 mengatakan Ini siapa Min sama Papa B? Itu ada yang bertanya Kita lihat jawaban dari akun Santal Puti Pengusaha teman di Marwah Masya Allah, luar biasa Berkah barokah, mudah-mudahan selalu dilancarkan apapun yang dilakukan. Amin, dan kita lihat juga bersahabatnya berikutnya. Ada cedukan vitamin juga, selain dari papa bilang kita mendapatkan cedukan dari Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, Bunda El sepertinya lagi latihan berkuda. Bersahabat, ya, kita lihat nih kalimat caption yang ditulis di unggahan ini. Alhamdulillah, vitamin. Ternyata hari ini papa bisnis sementara bunda ditemani anak ganteng berlatih kuda sama istrinya Korudi Tuh sahabat. Masya Allah Ternyata hari ini bunda oleh Kejora itu latihan berkuda sama istrinya Korudi ditemani oleh si ganteng Abang El Kita selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapatkan kejutan dari idola kesayangan kita kita lihat juga persahabat ya, begitu banyak komentar yang diberikan di antaranya Dari akun MyDot070890 Aku curiga anaknya Korudi nangis gara-gara abang Coba lihat senyumnya abang Seperti telah terjadi sesuatu <laughs> Ini ngakak banget persahabat ya Dan kita lihat juga selanjutnya Dari akun Instagram Hartina2022 mengatakan, Dicubit Fatih kali terus nangis katanya itu. Emang ada aja kelakuan ngakak dari tentunya para fans Leslar luar biasa. Mudah-mudahan semakin kompak untuk kita semuanya, semakin solid untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, persahabat, kita lihat juga ada vitamin. Ini vitamin saat Bapak B bola ditemani oleh istri dan anak kesayangannya terlihat ya tentunya BBL sangat benar-benar bucin terhadap papapnya. Ini menggemaskan sekali aksi Abang Fatih emang selalu menjadi sorotan, selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Ini luar biasa. Mudah-mudahan persahabatan kita selalu mendapatkan kejutan, selalu mendapatkan kabar baik, kabar bahagia dan doakan dibuat leslie entertainment bangkit kembali dengan semangat yang baru dan Bismillah bunda Lesti kejora pun tentunya mengeluarkan single terbarunya, amin jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel youtube diva tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Wilar. ini dari informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh